cek satu tuh tuh oke iya halo halo suara saya kelihatan ya oke okay, ya yeah. baik selamat bergabung kembali di channel mahkota souvenir channel tempat mengulas tentang souvenir souvenir atau perajinan unik yang ada di belahan indonesia dan dunia oke okay, teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan mengulas tentang Hmm, kado apa ya yang bagus atau yang menarik untuk kita berikan kepada uh, teman kita atau saudara kita yang menikah? Ya, mungkin saat ini teman-teman ada yang sudah mendapatkan undangan <coughs> pernikahan. Mungkin seminggu ada yang dapat lebih dari satu ya, tapi bingung mau ngasih hadiah apa gitu ya. Hadiah yang kira-kira murah, terjangkau, tapi... Hmm, punya kesan yang menarik atau kesan tersendiri bagi yang menerimanya e, mungkin ada teman-teman yang tidak cocok dengan kemasukan saya, itu tidak apa-apa kita berbeda-beda itu biasa e, jadi gini, ada orang-orang yang mau ngasih kado itu berpikir kado apa yang harganya terjangkau tapi barang itu bisa berkesan dan Uh, punya nilai yang lama gitu ya, nggak cepet uh, rusak, tidak cepet hilang. Dan kalau hilang atau rusak itu kan berarti sudah tidak diingat lagi sama yang kita kasih. Kita pengennya punya hadiah yang itu selalu dikenang dan selalu diingat gitu sama yang menerima. Gitu ya. uh, salah satu opsi yang ingin saya sampaikan uh, itu gini ya, contohnya misalnya kita mau ngasih hadiah dispenser kalau dispenser itu kan kapan dia rusak kemudian dibuang nggak kepake dan itu udah nggak diingat Oke okay lah memang itu bermanfaat tapi jadi nggak diingat gitu ya ketika barang itu rusak atau misalnya kita kasih ee, spray gitu ya kapan dia tidak dipakai atau disimpan di lemari dia kita tidak ingat gitu Nah, saya pernah coba ngasih alternatif hadiah atau kado yang e, selalu diingat gitu ya Sama yang kita kasih Nah, salah satunya adalah ini Berupa tropi atau plakat ya Ada yang bilang plakat Ini terbuat dari e, fiberglass atau resin bisa disebut Nah, ini bisa banyak kita buat di kota-kota di Indonesia itu banyak yang buat seperti ini plakat pelakat gini ya maka ini kita bisa kita pesan sama yang buat itu sesuai permintaan kita bentuknya tulisannya kemudian desainnya kita bisa request nah, ini lebih mantap dan harganya pun masih terjangkau ya kalau di bandar Lampung ini buat kayak gini sekitaran 300-350 ribu sesuai besaran dan bentuknya ini terbuat dari fiberglass, dan di dalamnya ditanam kuningan seperti itu. Dan ini lebih apa ya, lebih selalu diingat karena kalau kita kasih, kemudian kita bisa request nama eh, si mempelainya, kedua mempelainya, kemudian kita kasih nama kita. Itu kemudian nanti pasti dia pajang di lemari atau dia di... Lemari hiasan dan itu akan dilihat setiap hari, dan pasti diingat gitu pemberian kita yang setiap hari dilihat ketika melihat kaca, melihat lemari di ruang tamu itu dilihat, dan kita pasti diingat terus pemberian kita, gitu. dan akan berkesan. Oke, okay. dan apa ya? Ini kalau kita beli di plakat-plakat, tempat-tempat pembuatan plakat ini sudah ada kotaknya seperti ini petaknya seperti ini dan kita masukkan dan kita tinggal bungkus kado jadi itulah kelebihannya kalau kita ngasih kado plakat seperti ini dan ini pun kita lebih enaknya tidak harus nama kita sendiri yang ngasih, bisa jadi ini perwakilan satu organisasi misalnya kalau tempat saya buat itu biasanya di eh, hadiah diberikan oleh misalnya organisasi apa kampus gitu ya misalnya alumni e, SMA tahun berapa gitu jadi bisa ngasihnya itu atas nama bareng-bareng jadi bisa lebih meminimalisir e, pengeluaran kita untuk beli kado gitu ya tapi tetap tidak mengurangi nilai dari e, apa nilai dari keunikan dari hadiahnya gitu ya demikian e, request e, ulasan dari mahkota souvenir kali ini mudah-mudahan bisa menjadi alternatif buat kawan-kawan yang sedang mencari hadiah atau kado untuk pernikahan bisa juga kado ulang tahun dan sebagainya Oke jangan lupa subscribe channel ini kita akan ngulik lagi souvenir souvenir menarik lainnya yang ada di Indonesia di channel ini dan terima kasih salam sukses selalu